Indonesia memiliki beragam satwa yang hidup bebas di alam. Beberapa di antaranya merupakan satwa langka yang dilindungi di Indonesia. Hewan tersebut langka karena keberadaannya terancam punah. Oleh karena itu, pemerintah melindungi beberapa satwa langka yang masih ada untuk dilindungi, supaya mereka tetap bisa bertahan dan terus berkembang biak. Ada berbagai faktor yang mendasari mengapa beberapa satwa bisa langka dan terancam punah. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh kondisi alam ataupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Tidak dipungkiri bahwa bencana alam juga bisa membuat beberapa satwa yang tadinya banyak, lalu semakin berkurang karena mati akibat terkena bencana alam. Selain karena faktor alam yang mengakibatkan satwa menjadi langka, tidak sedikit juga satwa langka di Indonesia yang terancam punah akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Polisi Aceh Timur telah mulai menyelidiki kasus kematian tiga harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae eh? diduga karena jerat untuk babi di kawasan hutan di Desa Srimulya. Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur. Kematian ketiganya ditemukan pada Minggu 24 April 2022 lalu dan menjadi peristiwa memilukan yang kedua setelah temuan pada Agustus tahun lalu. Untuk kasus terbaru, lokasi temuan termasuk areal hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan PT Aloir Timur. Kapolres Aceh Timur mengatakan, kepolisian meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga menunggu hasil nekropsi atau otopsi terhadap bangkai tiga harimau tersebut. Sejauh ini dugaannya, dua harimau yang pertama diperkirakan mati sekitar 2 hingga tiga hari. Sedangkan harimau ketiga yang berjarak sekitar 500 meter, diperkirakan mati 7 hingga 8 hari sebelum ditemukan. Petugas juga menyisir di sekitar lokasi temuan bangkai harimau tersebut, karena tidak tertutup kemungkinan masih ada jerat yang terbuat dari seling atau kawat baja, berpotensi menjerat satwa liar dilindungi lainnya. BKSDA Aceh mengkonfirmasi kematian tiga ekor harimau Sumatera, terdiri dari induk dan dua anaknya di dalam hutan lindung, yang berbatasan dengan areal hutan yang diizinkan untuk penggunaan lain, atau APL di Desa Lebuboh, kecamatan Mekek Aceh Selatan pada Agustus tahun lalu. Ketiganya ditemukan dengan jerat kawa jaring melilit banyak anggota tubuhnya. Hasil pemeriksaan memaparkan bahwa induk harimau dan satu anaknya yang tergeletak bersisian dan satu anakan lagi yang terpisah dengan jarak kurang lebih 5 meter sudah mulai membusuk. Hasil nekropsi menyebutkan dua yang pertama sudah mati lima hari dan yang harimau anakan jantan yang posisinya terpisah tiga hari. Si induk harimau yang diperkirakan berusia 10 tahun itu diketahui terjerat kawat pada bagian leher dan kaki belakang sebelah kiri.